Welcome to Atom Spin seluruh kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bermain cat of Olympus ya, selur. sekalian berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini spin slot hari ini pola slot hari ini dan kita akan membatai Olympus dengan membuat modal 120.000 saja kita main di wait 2400 ya double ceng, dengan aktif dulu kita coba manual dulu 3 atau lima kali kita coba lihat putaran-putarannya ya seluruh ya Ah, 3. Belum ada yang betah nih. Huh, oh, dong. Dapetir enak nih. Enggak hmm, ada, Slur, kita coba double jangan aktif. Kita langsung ke 20 quick, Guys, ya, Lur. So, Udah langsung double spin dong, Slur. Emang eh, gacor nih Zeus, si, Lur. Langsung gaskan aja ke RTP 8.000 pastinya. Situs sloter gacor ke sang dunia akhirat, Lur. di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas, Bosku jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8.000 karena cuma di rtp8.000 kalian bisa mengetahui rtp live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri sure. jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8.000 pastinya bosku untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku jadi betulnya semua langsung gaskan aja cocok-cocok menjadi rtp8000 pastinya bosku. Ah, yuk merah jadiin dulu oh baik ya, sudah kemias lor tambel udah lumayan 19 masih sisa 10 viz guys. superbie pertama ya ya. semoga ada tanda-tanda sembah-sembah mantapnya ayo kasih maiz kasih yang manis-manis yuk us. kita nikmatin dulu super super binya gaskan yuk Aduh, kuning pecah dong. Ungu dong, ungu satu lagi. Terus, aduh, nggak mau anjir. Hmm, kuning, kurang satu. Ternyata bosku, ayo! Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ungu ungu aduh, aduh, ternyata merah bos aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Ya mantap seluruh 8000 lagi dong. aduh 8000 kali 23 tiga um ratusan seluruh kita lumayan profit profit ya seluruh ya. Udah naik sekitar 500 ribuan. Jadi kita bawa modal 120 ribu 120 ribuan. Tadi mencoba pola yang kemarin ya seluruh kemarin kan sama polanya tiga kali manual, 20 kali quick, tiga kali manual, 20 puluh kali quick polanya lagi simpel jadi buat kalian semua langsung gas cobain pola-pola itu pola jari viewer juga yang kemarin komen jadi buat kalian semua kalau ada pola-pola gacor, langsung berbagi saja di kolom komentar biar saya coba gas langsung biar kita tahu apakah itu pola worth it atau tidak untuk membentik Olympus ya seluruh tapi ingat sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau tidak dan cuma di RTP 8000 pastinya game real RTP gamenya life 24 jam per menit naik dan nah, sesuai dengan rating gamenya itu sendiri seluruh main seluruh kita dapat free spin lagi masih di dipet sama pola yang sama Kuning jari merah usul enak nih. Aduh nampung merah orang dua. Mendingan tak sih sama si sebelas. Aduh gendangnya konek lagi dong. Kuning dong. Merah boleh ikut itu dua lagi turun. Aduh kurang satu merahnya ternyata. Enggak merah enggak hijau kurang satu. anjir jirga. Dada dada dada. Nih cenice dulu nggak masalah Gus. Aduh, Aduh ungu konek atas diru bukan aduh malah cincin Aduh manet aduh mantap nih harusnya cincin turun nih harusnya cincin turun nih harusnya cincin turun aduh sayang kurang satu bos tuh tinggal masalah ya tambal udah 12 masih sisa 8 kali lagi ayo kasih aman manis lagi dong uduh gendang konek lagi dong yuk petirnya mana us aduh gak mau mentir anjir mantap-mantap mantap, mantap, mantap. gelas konek biru atau merah merah kurang satu itu kasih dong merah kurang satu itu kasih ah enggak mau anjir pemainnya seluruh buka ambil udah 21 satu maaf sisa enam kali crispy lagi ayo kasih paham kasih yang gurih guri kasih yang manis manis ya. kasih WD satu juta lagi seperti kontennya kemarin kan mantap masih dengan bola yang sama JP dengan sama bau modalnya ya ratusan lah semua masih masuk modal receh kalau ngomongin segitu sih yuk gelasnya aduh gelasnya konek enggak hmm, ngomong lagi las las las las aduh sayang seribu sayang, tapi tak masalah yuk Peace. ini pola pemburu free spin ya sudah ya. dicoba dua kali dan masih berhasil jadi buat kalian semua bisa langsung cobain aja polanya biasa sih gitu ya manual double chain ga usah aktif terus coba spin turbo 20 atau 30 kali double chain aktif terus manual lagi 3k 3-5 kali double chain ga usah aktif terus langsung gas aja turbo 30 kali double chain aktif miss saya scatter scatter akan turun menghujani kalian bosku tapi sebelum bermain selalu cek rtp game intinya cuma itu sih jenak unggul satu terus misketa lumayan kali lima ya. kuningnya konekin dong Aduh enak nih kalau makhluk eh, cincin turun atuh sayang bukan mainnya so kalau tadi kita omorlah seratusan kita masih dikasih JV sih. selalu so, masih tujuh ratusan semoga kita dikasih naik kayak kemarin lah yang naik sejuta-juta lumayan lah ya kalaupun enggak ya kita WD di angka 500.000 ya sih target kita kalau turunku lebih dari 500 ribu kita langsung auto kabur. Syukur dikasih naik ya bosku, tapi si feeling dikasih naik walaupun cuma dikit lah yang nggak masalah Yus kasih yang manis-manis dong. Aduh, kurang nih. Duh, duh duh duh duh betahnya mantap sayang. Seketer ada sebiji anjir. Aduh, duh duh, duh, duh, duh, duh. pecah 33.000, Sur. Saya sekali tercoba coba petir merah. Wuh, auto masswin bosku. Cool. Kita coba ya. Aduh. Naik bet. Naik bet dulu kita coba manual dulu. Kita langsung coba turbo 20 kali. kalau emang enggak ada tanda-tanda free spin. Kita langsung auto kaburkan saja. Jangan dilanjut kita, pemain modal rezeki kita pola. pencari profit jadi jika udah profit langsung auto kabur saja. Yuk, ungu dong, ungu dong, ungu dong. Anjir, kurang satu, ungu, kurang satu gelas, kurang satu kuning, kurang satu juga kampret. Terus, oh, kok Ini nih, nih kalau mahkota turun enak nih, mantap, seluruh. Yuk, gendangnya dong! Anjir, enggak ada petir lima puluh enggak ada petir bangke. Eh, hey, anjir, coba gitu, petir 50 atau 500 ratus kan? Diket gitu loh duduk-duduk-duduk saldo masih awet ayo wuduh hmm. lumayan ya seluruh semoga ada kita dapat beli spin nih kalau nggak ada isi kita langsung auto kabur saja kelarin spin ini langsung auto kabur saja karena sepertinya main di berkaitan 6.000 nggak ada isi sih feeling aja kalau dilihat lihat dari tadi pecahnya rangkung masalahnya yuk atas cincin okay, gak ada hmm tanggal dua masih sisa 12 lagi. aduh ayo pecahin lagi dong. pecahin lagi dong. biru hmm, dulu. mantap atas kuning kasih petir enak nih. nggak mau ternyata kuningnya tiga biji pemirsa. Ini kuning turun dong dua lagi itu. mantap atas cincin harusnya biru sih. aduh sayang ada bola petir bosku. ungunya dong konekin dulu ungu aduh tanggung-tanggung sekali cincin kurang satu pemirsa aduh biru kurang satu juga anjir yuk kuning atau birunya dulu turun aduh nanggung sekali tampol sih aduh beneran kan gak ada isi syukur nyampe 100.000 nih syukur kalau enggak ya apa-apa sudah kelihatan dari tadi ke pola-pola maksudnya pecah sekali petir, pecah sekali pecah kamu yang pecah-pecah-pecah-pecah petir pecah, pecah, pecah, pecah, gitu loh kan kelihatan kelihatan dari cara bermain polos ini kan 65.000 saja ternyata bosku kita kelarin spd ini kita coba satu kali pola lagi ya coba Las, last kita coba kalau emang enggak ada pola-pola petir atau sekitar-sekitar isi daging kita langsung auto-gabusan yuk jelas konekin mantap lagi dong Aduh sayang sekali Aduh paswan ah ternyata nggak ada yang pecah lagi coba eh, Buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jika kalian mempunyai pola-pola gacor hari ini bisa berbagi uh, di kolom komentar biar saya coba apakah polanya worth it atau tidak terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like comment subscribe-nya ya sur bye-bye